Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Welcome back to channel, paru serditi Oke okay guys, kali ini kita akan melihat ekspresi anak pantai Saat berpariwisata di pantai Garulun Penasaran seperti apa videonya, tetap stay di video ini sampai selesai Ekspresi anak pantai di desa Lorulun merupakan bukti nyata bahwa betapa masyarakat Lorulun sangat dekat dengan alam khususnya laut. Hampir setiap air pekan di pantai Lorulun selalu dibanjiri oleh masyarakat dari desa Lorulun dan juga masyarakat di luar dari desa Lorulun yang ingin untuk berair pekan di pantai Lorulun ini guys. Akhir-akhir ini, pantai Lorulun selalu dijadikan tempat untuk bertamasya dan selain tempat untuk bertamasya, acara ulang tahun keluarga, acara reunian, acara organisasi pemuda dan pemudi, bahkan sampai pada acara arisan pun dirayakan di pantai lorulun ini guys. Memang tidak bisa dipungkiri dari segi pembangunan, baik sarana atau prasarana yang ada di pantai lorulun ini belum tersedia. Namun dengan panjang pantai lorulun yang hampir kurang lebih 2 km ini, mampu untuk menampung pengunjung yang hendak untuk berharapkan di pantai lorulun ini.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 Biasanya, masyarakat yang berair pekan di Pantai Lorulun ini, mereka selalu membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Karena di lokasi Pantai Lorulun, belum ada pedagang barang kecil yang berjualan di sekitar Pantai Lorulun ini. Suasana di Pantai Lorulun ini membuat masyarakatnya selalu untuk tetap semangat dalam menjaga dan melestarikan alam dan pantainya. Karena Pantai Lorulun ini juga merupakan salah satu destinasi tempat wisata di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mempunyai pesona alam yang sangat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan di pantai lorulun ini juga wisatawan akan terasa dimanjakan oleh suasana pantai yang bersih pasir panjang yang putih juga air lautnya yang jernih dan hal itu merupakan suatu kepuasan tersendiri bagi masyarakat atau pengunjung yang akan datang berwisata di pantai ini oke okay guys, semoga dengan video ini dapat mengedukasi kepada kita masyarakat lorulun untuk selalu menjaga dan merawat alam dan pantainya agar pantai ini tetap bersih karena tidak semua desa di kabupaten Kepulauan Tanimbar ini memiliki pantai yang bersih seperti pantai Lorulun ini bahkan juga ada beberapa desa di kabupaten Kepulauan Tanimbar yang memiliki pantai yang lebih bagus dan bersih dari pantai Lorulun dan semoga lewat video ini juga dapat membantu masyarakat dan pemerintah desa untuk mempromosikan pantai Lorulun ini sehingga bisa diketahui oleh wisatawan dari luar yang hendak untuk berwisata di pantai Lorolun ini. Demikian Videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekaligus, silahkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Saya, para pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera untuk kita.